Baiklah para sahabat, menemani santai sore kalian saat ini. Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik di sore hari ini. Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya. Ini pastinya ditunggu banget oleh warga Konoha. Akhirnya muncul juga Abang Fatih, bintang utama nih para ya Masya Allah. Lagi dipakaiin topi Papa Bilar ya. Papa Bilar mengatakan bahwa BBL ini adalah Rizky Bilar Junior. Wow, Masya Allah banget ya si ganteng. Semoga selalu sehat untuk Abang L. Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Omen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat.deing underscore leslar. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah akhirnya muncul juga papap sama ayang. Tuh, Abang L... Ini paling ditunggu banget ya oleh warga Konoha akhirnya muncul juga di postingannya Papa Rizky Pilar. Kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan salah satunya dari akun Irna Junior .37. Akhirnya, Abang L yang ditunggu-tunggu muncul juga. Tuh, ini salah satu bukti bahwa Abang L yang paling ditunggu-tunggu, persahabat, ya. Masya Allah. Kemudian kita lihat juga, ada postingan momen spesial Bunda Lesti bersama Benny, nih, persahabat, ya. Dan bersama Vanessa Bila Wow, ini membuat kita penasaran, nih, persahabat, ya. Apa mungkin Bunda Lesti ada off-air? Kita doakan saja persahabat ya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini Semoga selalu lancar dan diberikan kemudahan Dan kita salvok banget ya Dengan penampilan Bunda Lesti memakai kebaya adat Sunda Ini luar biasa banget Terlihat seperti pejabat fibesnya. Cantik banget ya Masya Allah Luar biasa Hingga komentar pun persahabat ya Banyak dibanjiri di postingan ini kita lihat dari akun Sinta2004 Underscore mengatakan Suka sama bodinya Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget Dan kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Lesti Bilar Underscore official Mengatakan Cantik banget Bunda Lesti, vibes-nya seperti ibu pejabat Tuh, Masya Allah banget ya Seperti ibu pejabat Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat Salvoq dengan kalimat komentar yang diberikan oleh SerisuSanti05 Underscore situ mengatakan Bener aslinya, cantik pisan, barusan lihat di undangan saudara Wow, masya Allah banget ya, pokoknya bangga Dan sekaligus bahagia, dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita ini Kemudian juga para sahabat disimak, vitamin bahagia pun akhirnya muncul juga nih vitamin baru yang diunggah oleh Papa Bilar kembali Terlihat ya, Abang L lagi digendong oleh Bunda Lesti dan Abang L memakai kupluk, wow ini keren banget ya Abang L ini laki banget mukanya terlihat bersahabat ya Masya Allah, pokoknya bangga dan bahagia, Alhamdulillah hari ini banyak vitamin yang diberikan langsung ya oleh idola kesayangan semoga apapun yang dilakukan hari ini selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan kita lihat juga bersahabat di Unggahan selanjutnya, Masya Allah Ternyata, kupluk Abang L ini kapelan dengan Baby Guzel, wow, Masya Allah banget ya Ekspresinya pun Hampir mirip nih, persahabat Emang jodoh nggak akan kemana nih, persahabat Ya, kapal baru, kata buat kekonohan nih Bibi Guzel dan Baby L Semoga sehat selalu menjadi anak yang Soleh dan soleha, amin Dan selanjutnya juga, persahabat Kita lihat ada momen spesial, Bunda Lesti Papa Bilar dan Abang L ini saat mengucapkan selamat ulang tahun nih persahabat ya Masya Allah Abang Fatih selalu menjadi sorotan Dan selalu menjadi pusat perhatian Perhatikan persahabat tangan Abang Fatih Yang nyolek-nyolek Papa Bilar Seperti pengen digendong persahabat ya Aduh <laughs> Ini sih cute banget Masya Allah pokoknya bangga sekali ya Punya idola yang sangat luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih, underscore FC. Kalimat caption pun dituliskan, "Masya Allah, Abang Jail, colek-colek papap, mau minta gendong." Tuh, Warsa ya, Abang El itu kayaknya mau minta digendong sama papahnya luar biasa. Kita masih menunggu cirukan terbaru nih, Warsa dan fasenya vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu dari idola kesayangan kita. Kita tentunya selalu...